Guys, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Kalau tombol loncengnya sudah diaktifkan, kalian bisa tahu video baru. Aku, oke okay, guys, aku habis buka puasa, jadi... ini dia aku. Nah. dan ya di es krimnya sini ada es krim hargendas rasa Korea sama strawberry tapi aku lagi pahamnya es krimnya ya. kayak gini saya itu banyak banget es krim hmm. yang kayak gini ya jadi langsung saja kita makan hmm, ini tuh kayak dari Korea gitu ya kayak gini lah ya bahasa Korea ini frostbite real kovy, ya? Oke, kayak gini. Yang saya kita, ini aku udah ambil aslinya Ini frostbite, nyocca chino, satu ini, duduk di dekat sepeda. Aku aja ya, kayaknya ini hmm. lagi ketemu opera. Oke, jadi nenek ini, nenek ini nenek sekolahku, enggak, enggak, enggak, enggak ini itu kayak ya, terus ada kita soalnya setelah itu bukan kita tapi umum ya. iya guys itu tempat kayak kita makan esnya. tadi bahaya aku udah buka puasa ya nasi sama ikan. wow ini enak banget sih. ini tuh kayak ya langsung kita coba apa isinya aku yang punya coba sih isinya kayak ini aja tapi isinya tuh ya ada wah ini rasa kopi guys ini kayak ini tuh kayak coklat kopi gitu disini tuh kan juga hmm. aku tuh penasaran banget sama Kayak um, ice krim dari Korea Nah itu tuh kayak Untuknya tuh kayak Kayak kuaci gitu uh, Kacang maksudnya kacang kulitnya gitu Nah itu kalian tinggal potong atasnya Dan itu tuh rasanya coklatnya enak banget Saya gak tahu juga gimana Oke okay, guys ya guys, kita habis makan es krim harus minum air yang putih-anget soalnya aku kan sering biasa kalau makan es krim jadinya langsung aja kita minum air panas dan moshi jodek oke guys, itu kayak jus-jus karena aku soalnya kenapa yang aku suka juga I just want to get bisa kan Elton tuh nggak salah jangan kasih jadi banyak oh, nuh, jadi banyak, banyak karena apa? karena hmm. karena karena, hmm. karena ya itu guys banyak minumannya dan ya kita perlu. untuk aku ya hmm. oke okay, guys habis itu biasanya aku mandikan yang asal guys uh, hmm. jadi ini fotoku aku ya, aku bakal jelaskan apa yang penting ada ada yang aku kasih tau, jadi ini dia fotoku ini foto yang aku lagi melalur Al-Quran kayak gini kapan ya? gak tau, terus yang ini juga jadi, aku, aku sudah TKB oke, abis itu ada hair dryer kenapa aku taruh di luar biar gampang biar langsung soalnya kan abis lama aku itu gak langsung gak langsung Gak langsung sih jadi aku bakal keluar dan ingin Soalnya kenapa aku gak mau di dalam, walaupun ada saya colokan gitu Tapi aku kayak malas aja gitu loh, kayak di dalam gitu kayak gak enak aja Enak kan luar sambil nonton TV Ada tv di tapi aku gak suka eh ada ini Hehehe, juga Terus ada juga Ehm tusuk, apa aja sebenernya stick es krim, ada comic comic chocolate magic terus ada juga kayak uh, ya pokoknya ini waktu aku kecil kan tulisannya emang gak bagus terus sakit terus ada juga kayak ya pokoknya ini semuanya kayak barang-barang yang kayak ya perlu aja gitu terus krisi Terus buku, ya pokoknya di tuh yang butuh gitu loh, kayak untuk pelajaran, buku EF gitu semuanya. Tuh, soalnya kan aku sering main gitu kan di sini tuh ada senjata mbak, ada pelaku di situ, guna, senjata, juga nah, dari sini juga ada. kayak El, tema untuk aku belajar, kalau misalnya siapa tahu kalau misalnya lagi e, online class e, di kelas aku takutnya kan ada pelajaran di sini harus menulis -menulis. jadi harus nulis nulis sih ya udah ada Elka juga Elka aku sekarang remalapan enggak ada potensiyo dan charger laptop so guys laptop aku tuh yang di situ. oke okay guys terus ini juga untuk note ini kayak semuanya tuh bahasa inggris gitu loh kayak misalnya di english book, study english kayak misalnya nih yeah. kayak what is this kayak bukannya gitu lah pelajaran aku if. misalnya aku kan masih bukti, uh, ya, jadi apa kelasnya tuh masih kelas bukan dari C Saya aku ditas dulu tuh persamaan ini aku uh, tuh sampai nah, itu itu ini kan untuk pajer pajaran tuh yang saya nah ada satu lagi tapi, kayak, tapi... <ition> nah, ya biasanya aku rohnya-rohnya Dan kadang kalau misalnya aku lagi Harus memukul muka kuat Jadi kadang-kadang Walaupun aku mau buka Bahwa misalkan aku itu Jadi sehat dan suatu kita puasa Nggak makan dan minum Tapi aku tuh pengen aja gitu Kayak kelebihan energi gitu Kayak kecas gitu Kecas, kecas gitu Baringan HP nggak apa ambil ya, ya. itu nggak ya, ada jadi aku bisa uh, naik sepeda jadi biasanya naik sepeda aku dari sini munter ke sana sampai ke sana tuh sampai ruang situ kadang aku juga keluar itu kan bagasinya tuh lebar tuh aku muter bagasi masuk di lewat situ masuk gerbang situ Eh gerbang masuk masuk lewat pintu situ yang kecil muter lagi ke sini. <laughs> oke, okay, jadi ya dan ini biasa lah ya, saya kasih kain aku Usah dilihat sih, pokoknya ada buku-buku ya, biasa lah. Aku taruh sini aja, dan guys, sebenernya tuh di atas tuh, bilang aku sama kamarnya apa-apa. Hello, Cilima, oke, okay, this is my friends ya you. I love you. I love you. <laughs> I love ada I love you. I love you. I love you. anaknya gitu you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love ya I love ya I love kita siapin ini dulu ya guys, aku tempatnya yang ini, dan seluruh Jadi ini tuh kayak bawahan, sama dan guys tau gak banyak banget kipasnya tuh kita cek pada kebuku nih guys kalian lihat ya ada AC tuh. kipas angin disitu tuh kipas yang kecil sama kipas yang kecil tuh guys liat tuh guys ada AC tapi gak itu juga gak dingin juga tuh. nah tuh AC guys abis itu ada kipas lagi disitu Enggak pak, enggak dingin juga nih. ini baru aku terbuka. oke guys, kita video kali ini besok aku juga bakal bikin video sahur. Uh, jadi ya aku nggak tahu Kok aku bakal bangun atau ya. enggak jadi uh, ya apa aku, aku juga bikin partisinya. jadi kalian bisa lihat aku buka puasanya guys. ini kan ini dan setelah buka puasanya jadi ini nanti kalian tinggal lihat e, besok aku buka puasanya sampai jam terawih nah, ini kan baru jam, da, aku mulai jam setengah tujuh sampai terawih kan? nah ini nanti kalian bisa lihat jam enam aku buka puasa Allah berlakbar nah baru sampai terawih oke okay, guys oke okay, guys kita aja video kali ini jangan lupa kalau kalian suka Komen kalau kalian aku harus bikin konten apa lagi share sebanyak banyaknya di sosial media sama teman-teman kalian, sahabat kalian dan keluarga kalian. Oke dan kalian subscribe tombol merah caranya gratis dia gratis. Harus pencet tombol merah dan uh, loncengnya kalian aktifkan dan kalian jadi jadi nomor satu di video aku. Oke ya uh, bye bye guys.